PEMBICARA dulu, Pak Sob ada, Pak Udah ada Masa, weh, weh Dari mana, kip? Dari kasi, tede Sobuk, mengaribin Aku bikin di sini Maka curi sapi, bos? Ih, si, bayang, noh Makanya aku tunggu malam, ini. Yang mana ya kak mau mobil? Yang besar-besar kak? Eh, yang mana iya? Besar nih? Besar Apa hmm? itu? Sabi balam-balam? Bagaimana? Macang? Macang? apa? Macang kapan? Salah, kan? Banyak warna itu kayaknya? Nah, Mas, kaya gede sebetulnya di tapi. Daripada ya, sapi, yang ini berlalu di hendeknya oi oi oi cewek nah, yeah. cewek apa nih? lain lain cewek lain lain? apa ih, kayak jago berkelahi. Ih, aku ayo deh, tau Satukan kekuatan ayo deh, ayo nih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 tuh deh begini kalau jadi setan paling cantik orang ih, ku lupai bencong apa le tapi biar bencong cantiton kayak ada bau darah kayaknya ada orang baru mati tapi kayak bau darah bencong ku cari gede, siapa tahu bisa jadi temanku Beku mau kok dong. Di mana kah itu? datang dibunuh. Ih, Woi, kakiku. Ndak punya kakinya, tolong Oh, kau yang ku cari, cari dari tadi. sana. Kodi, nah, memang kenyataan? tangki sakit tuh nyicol jatuh ki kakak ini hati-hati kok ngomong-ngomong hmm. kenapa kok bisa jadi hantu dirampok kak para rampok kok ko? ada dua orang preman tadi rampok kak jadi so, aku terjatuh oh, kak digot mati Kak? terus mi itu mi beda ramu muka kunci nikimi ih kalau kali ya. mati kenapa ku diperkosa kak apa perkosa ka. kok ko? ada ih Baru. terus baru dibuang Kak, di kanal. Hi, eh, kesiam mump. Biasa pak kok. Tapi cantik kok ini jatuh dari kanal. Nah, saya mitos yang paling cantik di Kanal. Hi, eh, kau mau paling cantik daripada kau. Tidak ada buka, tidak jatuh. Ayo, kita masuk lagi. sentum di pojok, maka desk di sana. Dari mana kok selama ini? Di jembatan hmm. ya terus. Kau Kenapa enggak pernah kelihatan, Gang? Di pohon jasa ya, selalu kan. Monye. <laughs> Siapa ini membawa? Biasa kata-kata baru ku dapat di situ. Hmm. Lantas pantas. tes sapi Barusan tadi pun. Kenalan ke dulu pale bawaannya. <laughs> Jeje Kakak Jessica, aku re re re re re be a re re re. Mau ke mana berdua? Mau ke balkoni, jalan-jalan, keliling-keliling, biarkan tapi lokasi di sini. Hmm. Ada teman hmm -mm. kok Ayo, Kak. Mau bawa sama lah. Boleh juga kalau mau bawa. Ayo, Kak. Boleh juga. Ayo, nih. Ini sini mau kenal sama temanku kenal kok sama temanku DEE <tun> so dua orang ih <tun> eh. <Berisa> suhu dulu <tun> ih ada loncengnya cakou kira rahasia tak dah ini juga eh, mau di test. ih salah krim kini kenapa minum bukan nah bajiki bawaanu ih kenapa salah krim bukan salah krim kok ih kau ya bajiki bawaanu gak pekatan janu. aman semua aja kok duduk mako, Kenapa ya kok, Kenapa ya kok, tadi masuk ke carana, dili dili dili, ngapa kok, masuk rumah suruh rumahku, kenapa sih itu carana, di rumah kok, di rumah kok, di rumah kok, apa? lapar, gue, saya juga lapar kak ini, eh saya juga lapar gue, pecel pecel, pecel ari-ari, ari-ari bayi, ari-ari kucing, ari-ari eh pecel, pecel, pecel ari-ari. Ji, -ari, oh, ari langgananku, bayi. Huh? langgananku Ji. Amoi, amoi. <laughs> Apa Pak Niki? Tidak, saya tak bisa dilanggan aku kan, kira manusia. Aduh, laporan Pecel deh oh, <tik> apa ini? Pecel maka me semua balalah. Pak Pecel apa ini? Oh, habis nih pecelku Pecel hari-hari, hari-hari baikku, Hari-hari kudaku Hari-hari hmm. sapi mami, tapi tak ingin nama ini makan me Berapa semua harganya? Ah. Ah, bos piasa di situ. Berapa semua harganya? Empat miliar. Di sana mau kok? Ayo, mau ikut kah? Ayo nih, Pantas, tapi <sukur> stop. Saya, saya suhu, Stop, saya periksa suhu dulu. Stop, saya periksa suhu dulu. Stop, saya periksa suhu dulu. x dulu. Stop, dulu. Stop, saya dulu.